Hai hai hai assalamualaikum adik-adik maka di sini punya jajanan dan mainan kalian mau tahu? oh iya sebelumnya jangan lupa klik subscribe dulu ya oke kita lanjut saja adik-adik yang pertama ada apa? yang pertama ada bola warna-warni ya Ada kuning, ada ungu ada hijau, ada jingga, dan ada warna merah muda Kalian bisa ya menyebutkan warna-warna ini ya adik-adik ya Semuanya ada berapa adik-adik bolanya? Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat, lima Ada berapa bola? Ada lima bola Ye, kalian bisa Oke, okay, kita lanjut ya adik, -adik. Oke okay. Kita lihat yang mana dulu Kita lihat yang paling atas dulu ya Wadidaw, ini ada mainan paru bebek Potong bebek angsa Masa iku kuali. tiga empat lima yeay seru sekali mainannya kita simpan ya selanjutnya adik-adik ada apa ya wah ada jajanan jajanan cokobai marshmallow siapa yang suka jajanan coklat ini jajanan coklat berisi marshmallow Wah jangan lupa sikat gigi ya adik-adik ya Kalau kalian sudah makan jajan ya Oke kita simpan Selanjutnya ada apa ini Wow mantul-mantul Ada wah masih dingin ini adik-adik Wah ini ada minuman jelly rasa Leci ah, Warna-warni bagus sekali Oh iya adik-adik kalian kalau sedang batuk jangan minum es ya Oke kita lanjut adik-adik ada apa di sini ya Wow mantul ada es krim ada es krim fantasi strawberry es stick rasa strawberry wah di sini ada karakter gajahnya gajahnya berwarna pink lucu siapa yang suka es krim wah kalian suka es krimnya adik adik ingat ya pesan kakak ya kalau sedang batuk tak boleh makan es krim ya tunggu sembuh dulu oke kita lanjut lagi ya ada apa lagi sih adik adik wadidaw ini ada buah-buahan ada buah nanas warnanya kuning Buah ini mirip seperti rumah spong sebab. Wah bisa lepas Wah bisa nempel lagi Seru mainannya ya Ah Ini bukan buah nanas ya adik-adik Ini mainan buah nanas Tapi buah nanas ini enak Siapa yang suka buah nanas? Jangan lupa makan buah ya adik-adik ya Oke, kita lanjut lagi. Ada apa nih Adik? -adik? Wah, ada mainan buah semangka. Kusuka semangka, semangka, semangka. Kusuka semangka, semangka, semangka. Kulitnya berwarna hijau. Buahnya berwarna merah. Bagus sekali. Coba kita pasang ya. Wah, ini mainannya bisa menempel Tapi bisa dibuka juga Siapa yang suka buah semangka? Aku juga suka ya adik-adik ya Jangan lupa makan buah adik-adik Karena buah itu sehat Oke, kita lanjut ya Ada apa? Wah, aku sepertinya tahu Ini mainan pop it. Pop itnya berwarna kuning. Cara main pop it ditekan ya, adik-adik. Nah, ada suaranya ya, seru ya, adik-adik ya. siapa di sini yang punya babit juga seperti kakak kakak punya nih babit berwarna kuning oke kita simpan apalagi nih adik-adik wow warna kuning juga siapa yang suka warna kuning kalian suka warna kuning adik-adik oke ini kakak punya mainan baru lagi mainan tongkat peri lucu ya seperti yang ada di Film Upin Ipin Upin Ipin juga punya tongkat Oke, kita simpan Selanjutnya ada apa? Wah, ada Princess Kastil Ini rumah putri Istannya indah sekali Oke kita lanjut Wadidaw Mantul-mantul Apa ini Kalau adik-adik suka Makan ini Pasti kalian sudah tahu Ini Makanan Jajanan Yupi Yupi gummy pizza Bentuknya seperti pizza, Adik Adik. Wah, rasanya enak. siapa yang suka pizza. Kakak juga suka ya. Oke, kita simpan. Ada Yupi lagi. Ini Yupi Little Star. Wow, bagus bentuknya bintang. suka permen yupi jangan lupa setelah makan permen karena sakit gigi ya oke kita lanjut ada apa lagi di sini wah ada mainan piano Wah seru Ada angkanya Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Karakter Hello Kitty lagi ada apa wow ada mainan kue tar berwarna pink siapa yang suka warna pink wah ini mainan kue tar bisa dipotong ya adik adik Oke kita simpan Sampai di sini dulu ya adik-adik Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Subscribe itu gratis Terima kasih kalian sudah menonton Semoga kalian suka dan terhibur Baik, ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.